Halo guys, welcome back to Bongkal 2M. Sekarang kita memainkan modal sedekah ya guys ya, seperti biasa. Di sini ada video yang mantep-mantep ya, dari sedekah 2M gua. Dan seperti biasa kita memainkan cari modal di Jinji, untuk mengasih makan ke papa. Di sini dapat skater ya guys ya. Cuman, bednya turun cok. harusnya jangan 1.7 ya guys ya. Karena satu M320, cok. Tapi lumayan ya, guys ya. Di sini pokoknya up ke B ya, guys ya, lumayan lah Buat jajan-jajan ya, guys ya. Oke, dapat megawin. Oke, dapat 40 m ya guys ya lumayan dapat modal kita langsung ke papa-apa dan sini kita langsung main max bet ya guys ya laki max bed dan satu kali spin dapat scatter ya guys ya lah kalo enak-enak lah guys ya tapi jangan lihat enaknya doang cowok sebenernya banyak juga akun yang sekali spin wih ditambah lagi ya guys ya jadi 20 spin wih tiga tirai tadi 5-5 can dari bocil hijau ya guys ya oke lumayan dapet Aduh, sayangnya belum langsung jadi ya. Jadi dengan berat hati harus di spin lagi ya guys ya, 100 spin. Ini kalau nggak salah ini akun keempat ya guys ya. Akun keempat langsung di-up cok Mungkin karena kemarin di-update cuma satu akun doang. Dan untuk untuk malam takbiran nanti kita bukain gentong ya guys ya. Kita live cuman untuk sementara, mohon maaf ya guys ya, kayaknya gua nggak bisa live dulu uh, karena ada urusan. Paling gue bikin konten-konten doang ya untuk sementara. Wis, dapat 2 tira ya guys ya. Di sini masih spin-spin manja ya buat mencari apakah akan nyampe. Oke. Apa jadi? oh Di sini sempat gua pelanin gua kira udah nyampe cok ke titik 1b500 ya guys ya ternyata belum jok jadi apa boleh buat kita lanjut ya guys ya pokoknya kalau tidak menginjak 1b500 kita gas terus dan ternyata dapat seketer ya guys ya ini sini gua matikan speedernya kenapa bang dimatiin karena gua mau menikmati permainan cok <laughs> lu kalau speedernya dinyalain itu kan menikmati permainan, lu Cuma nafsu, pengen menang doang, anjir. Oke, sekali lagi, sorry ya, guys. Ya, sorry, sorry, belum bisa live dulu nih karena ada sedikit masalah, ya, guys. Ya, dan ada sedikit kerjaan juga sih. Kalau digabung, ya, sedikit masalah di kerjaan, jadi gua paling bikin konten-konten dulu ya guys ya. Tapi sesuai janji gua kok kalau malam takbiran gua pasti ya guys ya. Gua pastiin live untuk bukain gentong Jinji ya. Jadi kalian harus hadir ya malam takbiran. Oke. Okay. Oke okay, lanjut ke permainan di sini. Nah, di sini udah jadi ya guys ya. Hitungannya udah jadi. Kenapa Bang udah jadi? Udah menginjak 1 B 500 kalau digabung sama chip dari kita yang 900 M ditambah 700 M ya guys ya. Sudah 1B berapa ini? 600 kah? Oke 1B 600 ya guys ya. Nah, kalau udah gini jangan langsung kabur ya guys ya. Kita spin-spin manja dulu, Cok. Spin-spin manja aja auto satu kali, satu kali. Dan di sini cek ternyata belum top up akunnya. Jadi ya udah gas aja. Ini aduh, dapat modal lagi lumayan. Niatnya pokoknya gua stop 1B 550, gua stop ya. Kenapa bang, disisain ada 50 nya, buat naikin level itu harus ada ini ya guys ya, ada chipnya sedikit, takutnya eh, pas naikin level tuh disedot, tapi kadang juga dinaikin sih pas naikin level naik 200M atau naik 100M, naikin levelnya di triple 7 ya guys ya, pakai kecepatan sebentar 1500 lebih lah, cuman 20 menit ya. Oke okay, kembali ke permainan di sini <laughs> spin spin manja guys ya, ois ternyata dapat skater ya guys ya. Oh, is, ya, guys, ya? <laughs> nah enaknya begini guys isi, isi yang berhadiah tuh begini jangan langsung keluar ya kalau udah dapet kan kadang ada ya orang ya udah dapet tuh langsung keluar. Padahal enggak cowok spin dulu aja cok spin dulu. <laughs> Tapi sayangnya belum nyampe ya guys ya. <laughs> Gue kira bakal wow gitu skater ya ternyata, wih, uh. Kita lanjut lagi ke permainannya. Trot. Hmm. Oke, okay, karena chipnya sudah mencapai dua B 500 kita stop ya, ya Permainan berhenti. Kenapa, bang berhenti? Kalian tahu kan, kalau sudah dua B 500 harus diapain? Oke okay guys cukup sekian Terima kasih ini jam dan tanggalnya See you next video ya guys ya Thank you buat semua yang sudah menonton Jangan lupa like, comment, and share ya guys ya Bye bye